Dari pancen nikmat, orang usah digawe mumet. Nah ini ujian Jalan Pantura nih Mobil-mobil besar Yang kalau disalip ada lagi Disalip ada lagi nih, Kebiasaan minta-minta selama perjalanan kali ini mode berkendara yang saya pakai adalah eco mode. jadi di Fortuner itu ada tiga mode ada eco, ada normal, ada sport. nah yang saya pilih adalah eco mode. jadi eco mode lumayan hemat, cuman kalau digas gak langsung nyamber. kalau sport baru nyamber. tol jam oh, 4 kita masuk tol langsung ke Jogja Oh ternyata tol Probolinggo Banyuwangi belum beres bos di tahun 2019 jadi belum bisa dicoba harusnya sudah kelar jadi bisa langsung nyebrang akhirnya nyampe jalan tol bisa pakai cruise control jadi bisa selonjoran dulu kakinya bos. Gerbang tol Waru 5 jam 17.24 Aduh, perjalanan yang panjang ajang saudaraku Cendol cendol dawet dawet Cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet Tandabut, tandabut. Akhirnya nyampe Jogja jam 9.48. Jam 9.50 nyampe Jalan Mayoboro. Mantap, mantap. kanan. Akhirnya dapat hotel dekat Malioboro jam 10 24. 24 Maret Udah di Malioboro OTW Berbudur Cuaca Jogja hari ini Sendu-sendu galau Ferry diisi Full Dex, Pertamina Dex Sekitar 400 ribuan 420an Nah sekarang di Jogja, tadi setengahnya lagi, diisi lagi dx slide Nyampe full 450.000. Selamat datang di Jawa Tengah Nyampe di parkiran Borobudur Ada mas nyampe ke candi jam 9.50 lima no Jakarta Berangkat dari Borobudur jam 11.38 145.000 Masuk tol Bawen, keluar dari Salatiga masuk tol OTW Jakarta pukul 12.4 Tol Banyumanik Kali Kampung Lewat Semarang eh. Sebentar lagi nyampe GWK Pembuat... Oh... Lewatan eh Wong Uri pancen Orang ora di gawe mumet Menuju Jakarta masih di 302 km trans Jawa di jam 3 sore tinggal Berbes, Tegal ber, eh berbus, Tegal, Cirebon, Purwakarta, Jakarta di Tol Pemalang lagi mencari tempat peristirahatan yang gratis di daerah Bandung atau Jakarta kos kosan teman atau rumah teman rumah kita rumah kita bersama <laughs> semoga dapat baru paham ada pertamina retail, ey. keren keren truk nih lihat nih telur kanan, padahal gak boleh nyalip, harusnya akur kiri. Dia menjelekkan bagi- bagi tidak akan tetapi bagaimana kita menjalankan daripada kewajiban-kewajiban. Saya ini Islam loh, jadi nah, kita harus. mantap. Wala... Masuk Akhirnya dapat sunset juga di Tol Cipali setelah seminggu di Bali. Setelah seminggu kagak dapat sunset. Uh, seminggu dapat sunset di Bali pun gak dapet anjir. Sekarang dapat di Tol Cipali. Aduh. nyampe Tol Pasteur jam. Setengah delapan, Bos Tadi diberkahi dengan Cuaca yang Menawan Ah Kalau kurang nih. kurang Pak, diisi, Pak? Ya, diisi saja boleh Bandung uh, Lai di Bandung, aduh anjir uh. Ya ini perjalanan uh, Jam 6 pagi, kita mau ke Jakarta Ke Jakarta Pusat Dari Bandung ke Geger Kalong Hilir Hai, hai, hai, hai, silakan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, perbedaan harganya jauh bos kalau udah nyampe daerah sini 15.000 golongan 1 eh aduh udah nyampe Jakarta bor jam 8.45 jadi total per total total jarak tempuh dari Bali ke Jakarta itu segini dan biaya tol segitu. Biaya bensin segitu. Ini pakai Fortuner PRZ. Sejauh ini pakai eco mode e, paling nyobain dikit power mode. Terus ya gitu lah. Segitu jam nyetir. Istirahat di 2 kali di Jogja sama di Bandung. Sekarang nyampe Jakarta. Manjai macet Jaya. Ah. Barusan dari BMKG Buat ngambil dokumen Akhirnya kita pulang juga Kita pulang ke Sukabumi Pikiran masih di Bali anjir ribu Dekat, oi bang jauh